Doa pembebasan demi kuasa darah Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demi darah Yesus, aku dibebaskan dari kekuasaan iblis. Demi darah Yesus, semua dosaku telah diampuni. Demi darah Yesus, aku dibenarkan, dijadikan saleh, seolah-olah aku tidak pernah berbuat dosa. Demi darah Yesus, aku disucikan, dibuat kudus, dan dijadikan orang pilihan Allah. Yesus sendiri di atas kayu salib telah mengambil alih dosa-dosaku, kelemahan-kelemahanku, penyakit-penyakitku, sehingga aku menjadi utuh kembali demi kesehatannya. Ia telah menjadi miskin demi menyandang kemiskinanku, sehingga aku menjadi kaya demi kekayaannya. Di kayu salib, ia telah berkekurangan dalam segala hal, agar aku tak berkekurangan sesuatu apapun. Ia telah ditolak, agar aku dapat diterima. Dan kini, nama Yesus dan melalui salibnya, aku datang kepada Allah untuk menerima warisanku. Tubuhku dalam kenisah roh kudus Allah, setelah aku dibebaskan, dimurnikan, dan dikuduskan oleh darah Yesus, maka iblis sudah tidak dapat menjadi tempat lagi dalam diriku. Aku sekarang menang atas dia berkat darah dari anak domba serta kata-kata kesaksianku. Aku membebaskan diriku, keluargaku, segala urusanku, dan keadaanku dari cengkeraman iblis. Dalam nama Yesus, aku menyatakan, diriku bebas merdeka. Segera kuangkat sekarang tanganku, dan kupuji Allah,